Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat, Bang -sahabat, juga Jebus sejang kosiar Dimana kabarnya? Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang sadar apapun Nah, sini kita sudah berada di PT Antar Lintas Sumatera atau disingkat dengan PT LS Yang berada di Jalan Singamangaraja Ya, sahabat ini posisi kita adalah di gerbang pintu uh, masuk, tepatnya di depan kapela suju. Jadi sahabat-sahabat, di sini kita akan coba lihat lebih jauh tentang ALS. Apa aja yang ada di dalam ALS ini? Jadi ketika kita masuk, kita masuk sahabat-sahabat Ini adalah uh, Yang di depan kita ini Ini untuk pengambilan tiket Jadi sahabat-sahabat ketika mau ambil tiket Atau setelah ngambil tiket mau berangkat Untuk istirahat di dalam ruangan ini adalah ber -AC. Jadi coba kita lihat Ke uh, dalam Nah sahabat-sahabat Ini kita di depan Ini posisi di depan adalah Kalau untuk ada daerah-daerah yang bisa untuk parkir Untuk di posisi kita ini Dilarang parkir karena sini adalah untuk keluar masuknya armada bus, sementara kalau untuk parkir sepeda motor di sini dan untuk mobil di sini bisa parkir. Jadi untuk gerbang masuk, ini kita gerbang masuk, sementara ini diawasi aktivitas semua selama 24 jam oleh Bapak Security, kurang lebih ada 8 orang yang aktif, itu pakai seat, jadi pergantian seat. Ketika mulai jam-jam 9, nanti mereka akan berganti shift Jadi, mereka akan kontrol seluruh keadaan yang di Mabes ALS ini. Uh, terus, seluruh uh, aktivitas ALS ini mendukung dari program pemerintah. Buktinya apa? Mari kita lihat. Nah, ini maksud saya. Ini transportasi menuju Polri yang presisi. Nah, jadi, sahabat-sahabat, ini salah satu bukti yang dikeluarkan oleh PT ALS bahwasannya... ELIS itu tetap mendukung apapun program yang dilakukan oleh pemerintah. Panjang program itu sudah dikeluarkan oleh pemerintah dan menjadi peraturan yang eh, apa istilahnya, yang aktif itu akan diberlakukan oleh PT Aterlintas Sumatera, sahabat-sahabat. Coba kita masuk ke dalam. Jadi sahabat-sahabat ini untuk pengambilan loket. Pengambilan loket ini ada 456 tempat. Di sini bisa kita buat tiga dan di sini juga tiga di depan. Jadi ketika mengambil tiket silahkan kemari. Nah, dan di terapi lokal juga sudah bermitra ANS ini sahabat-sahabat. Jadi kalau untuk istirahat di sini ada tempat istirahat sahabat-sahabat. Di sini lokasinya memakai AC dan untuk toiletnya ke belakang free tidak bayar dan di sini uh, dilengkapi dengan dua TV ini untuk hiburan dan ini satu sahabat-sahabat uh, beda yang ini dengan yang ini ada sahabat-sahabat ketika ngambil tiket di sini dan sedang untuk pelunasan tiket di sini sahabat sahabat jadi ini sahabat-sahabat ini kita posisi di tempat kasir jadi untuk pelunasan jado panas mantap, mantap. <tuk tangan> <tuk tangan> nah, jadi sahabat-sahabat seperti ini jadi jangan ragu ketika dia disini semua dianggap keluarga karena Moto ALS ini semua adalah keluarga dan ini adalah kantin untuk di dalam sahabat-sahabat ketika kita ada membeli makanan-makanan juga sudah sudah ada jadi ini yang untuk di dalam ruangan pembelian tiket jadi kita akan coba review sedikit untuk rute atau armada bus yang bakal berangkat nah ini sahabat-sahabat ini kita sudah sampai di luar Uh, di sini ketika keberangkatan disinilah armada standby dulu jadi yang ini kebetulan yang trip Bandung yang ini 145 yang terkenal dengan Pak Udinnya ini adalah yang eksekutif Bandung dan ini yang ekonomi jadi satu hari tergantung milih kita mau yang kelas eksekutif yang memukai toilet sementara yang ekonomi tapi AC tidak kepakai toilet jadi seperti itu dan ketika tidak berangkat, kalau mau berdingin-dingin Kita di dalam, kalau Mau santai di luar melihat situasi Ini ada bangku-bangku yang disediakan oleh PT. Ancelinra Sumatera Dan tetap dipantau oleh Bapak Security nah, pos Security ini, sampai sahabat, sahabat ada dua Di sini satu pintu masuk, dan di depan sana Di daerah terlarang, nanti akan coba Kita akan survei semuanya Dan di sini juga difasilitasi uh, Memiliki musola Musolanya bersih, sahabat-sahabat Mari kita jauh ke dalam nah ini maksud saya sahabat-sahabat ini adalah musola tempat sholat jadi sahabat-sahabat yang pengen sholat pintunya dulu awalnya di sini namun dipindah dari sini juga kita bisa masuk dan dari sini bisa masuk dan untuk berwuduk di sini ini khusus berwuduk namun kalau untuk kamar kecil nanti masuk ke dalam ke sini nah, di tempatnya dan ini untuk parkir biasanya adalah kru-kru dari ALS sahabat-sahabat uh, kita akan coba lihat dan ada juga di sini disediakan mesh bagi uh, kru atau supir ALS. Mari kita lihat sepintas. Nah, ini maksud saya, sahabat-sahabat. Ini adalah mesh berapa pintu? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, tujuh pintu. Ini adalah mesh yang disediakan oleh PT ALS untuk kru atau supir ALS yang beristirahat, sahabat-sahabat. Nah, ini yang untuk di belakang. Bagaimana untuk di depan? Nah, kita akan menuju ke depan ke depan itu sahabat-sahabat ini kita ke kanan nanti jadi sahabat-sahabat di sini tadi yang seperti biasa ini tempat uh, armada bus yang mau berangkat sementara ini adalah tempat pengiriman paket atau jika sahabat-sahabat ingin mengirim paket ke berbagai daerah sesuai dengan tujuan ALS silahkan aja ketika masuk dari sana dari pintu gerbang depan tadi langsung kita menuju kemari ini tempat pengiriman barang khusus pengiriman barang. Jadi sahabat-sahabat ketika mau mengirim barang uh, inilah tempatnya. Namun ini uh, ini adalah kantor pusatnya ALS. Jadi mulai dari gudang yang ini sampai ke ujung sana adalah merupakan uh, kantor resminya ALS. Jadi disinilah berkantor Direksi ALS. Bapak Insinyur Haji ya Haji Insinyur Chandra Lubis nah sahabat-sahabat sini kita sudah di ujung kantor dan di sini ada tiga ruangan nih sahabat-sahabat jadi di sini fungsi yang tiga ruangan ini bisa kita lihat seperti ini apa-apa aja dan di sini sahabat-sahabat ini adalah uh, gudang yang untuk uh, bagian kebersihan di pt antar lintas sumatera jadi ini adalah uh, gudang aktivitas mereka sementara kalau yang ini adalah kantornya untuk antar alamat bus contohnya seperti ini nah, ini yang dipasilitasi oleh ALS adalah untuk ketika kita sampai di sini, uh, bisa kita memakai armada ini untuk diantar ke alamat sesuai dengan keinginan kita sementara ini di samping kita ini adalah khusus armada untuk menuju ke lokasi uh, bandara baik dia dari kota binjai atau dari medan sendiri jadi ini angkutannya khusus yang diperuntukkan untuk angkutan bandara Nah, kita sudah di sudut kiri, sahabat-sahabat. Dan ini adalah tempat istirahatnya para penumpang yang disediakan oleh PT Antar Lintas Sumatera. Bisa kita lihat di dalam, dan di sini cukup luas. Ini kita bisa istirahat, bisa berbaring. Nah, jadi, sahabat-sahabat bisa berbaring di sini untuk istirahat ketika sampai tengah malam atau menunggu pagi atau pagi pun nyampe bisa kita tidur tidur dulu walaupun seperti itu dijaga security semua tetap dijaga sendiri untuk barang-barangnya nah ini sahabat-sahabat ini kita tadi di posisi ini nah, ini adalah tempat penurunan paket atau paket kiriman kita sudah sampai atau belum ah tempat menanyakannya adalah di sini sahabat-sahabat silahkan kemari tanya untuk pengambilan paket ini gudang dua pengambilan parang jadi sahabat-sahabat contoh seperti ini ada mobil pick kembar bule jadi ketika armada uh, yang mengirim paket kita sudah sampai atau belum sampai atau belum tahu kita di mana silahkan tanyakan kemari sahabat, -sahabat. Uh, jadi seperti itu di sini dan dan biasanya juga di sini adalah para penumpang untuk turun dan di sini adalah kantin ALS Makanan cenderah khusus mendailing Masakan mendailing Kalau ingin merasai masakan mendailing Masuk saja kemari Dia ada ikan sali Kadang ada rendang bolut istilahnya pingin merasai bagaimana Dan itu sarapan juga Lontong kalau pagi ada Ini kantinnya buka selama 24 jam Ini adalah kantin ALS Singamangaraja Jadi ini Lokasinya dan ini bapak-bapak security yang selalu setia menjaga keamanan ALS. <laughs> dan ini Abang Rizky. Oke. Jadi sahabat-sahabat, uh, ini kita sudah sampai di pos security yang kedua yang disini adalah batas daripada orang umum. Jadi sahabat-sahabat ini adalah daerah terlarang yang diperkenankan masuk adalah orang-orang yang telah dapat izin dari Bapak Security. Pak, izin masuk ya, boleh kan? Nah, jadi sahabat-sahabat ke dalam, uh, karena ini adalah merupakan beban tanggung jawab dari security. Apapun itu, kita harus minta izin ke mereka untuk masuk ke dalam. Jadi seandainya ada barang-barang di dalam yang hilang, ini adalah merupakan tanggung jawab mereka. Jadi bukan mereka tidak mengizinkan semua bisa masuk ke dalam Tapi untuk menjaga keamanan daripada perjalanan ALS ini Karena di dalam ini sangat banyak uh, Sepatpat-sepatpat yang vital Kita sudah dapat izin kita akan masuk ke dalam Nah sahabat-sahabat ini armada yang sudah sampai Ini kita sudah berada di daerah telarang Jadi sahabat-sahabat ini adalah Bisa kita lihat posisi Armada bus ini hanya baru terisi sekitar 20% biasanya sampai tidak ada sekat-sekat sedikit pun yang tersisa di Mabes ALS ini Nah kebetulan kita ketika masuk di sini Armada bus uh, sebagian belum sampai dan sebagian lagi menuju keluar Dan gudang ALS ini bukan cuman yang ini ada beberapa lagi gudang ALS Uh, kalau tidak salah kita ada lima uh, gudang LS. cuman yang paling besar adalah ini lokasinya yang paling terbesar dan di belakang sana juga nanti ada tempat reparasi-reparasi reparasi armada bus uh, yang ketika sudah sampai mereka akan melakukan servis-servis ringan ataupun servis berat jadi ini dilakukan secara berkala jadi sahabat-sahabat uniknya di ALS ini kalau untuk servis-servis ringan seluruh daripada supir kru mereka sanggup mem memperbaikinya namun walaupun seperti itu mereka mempunyai standar baku yang telah ditetapkan oleh LS jadi ketika armada hendak diberangkatkan kondisi LS sudah dipastikan kru akan terjamin jadi ketika berjalan armada bus ini sudah dijamin uh, tidak ada trouble namun jika ada juga trouble di jalan yaitu namanya uh, faktor di jalan yang kita ketahui jalur lintas Sumatera itu sangat-sangat berat di sembari jalan yang tidak seluruhnya uh, memadai tambah lagi tikungan yang sangat-sangat banyak jadi sahabat-sahabat sekedar ini dulu yang bisa saya berikan informasinya tunggu kabar berikutnya tentang apa yang akan kita update nah, terima kasih sahabat-sahabat mohon bantuan kalau suka dengan video kami, jangan lupa like, share. Dan untuk mendapatkan notifikasi video-video kami berikutnya yang lebih seru, silahkan subscribe sahabat-sahabat. Agar andalah yang pertama ketika mendapat video-video kami. Terima kasih sahabat-sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.